Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Aris di bulan April tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan April tahun 2022. Jika kartu kategori sudah kita dapatkan, kenisiannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan April tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan.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 Secara umumnya Ace of Soul itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin menata dan ingin meniti kembali. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aris tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan April tahun 2022. Yang dimana sini seorang Aris ingin menata meniti kembali kesehatannya agar lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aris akan memulai pola hidup sehat yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umum of bahwa itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan hal sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang aris akan mulai menata meniti kembali kesehatannya yang selalu didukung oleh pasangan, didukung oleh orang terdekat. serta di sini seorang aris akan memulai pola hidup sehat yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. dan untuk kartu kesimpulannya adalah the carrier. Secara umum, the carrier itu diartikan maju terus dan terus melangkah berani mengambil resiko dan jika kartu dikehidup kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Aris di sini menggambarkan sosok seorang Aris sudah membulatkan tekad untuk maju terus menata kesehatan memulai hidup yang sehat yang dimanakan berdampak positif kepada kesehatan dan dirinya yang selalu didukung selalu dimotivasi oleh orang terdekat oleh pasangan serta keluarga Aris sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah 6 open tackle ataupun 6 koin. Secara umumnya, 6 open toggle itu diartikan kondisi berkecukupan bahkan bisa berberi kepada orang lain dan membantu orang lain. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang arus di bulan April tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang arus akan mengalami peningkatan keuangan yang sangat drastis, pintu rezeki yang sangat terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain dengan suka membantu orang lain tanpa pandang pilih bulu, yang dimana orang yang ia bantu akan mendoakan seorang aris, lalu semakin bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang aris akan mampu membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page of Cup. Serumnya page of Cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang aris akan mengalami peningkatan di bulan. April tahun 2022 yang dimana mana di sini dengan terbukanya pintu rezeki seorang Aris yang selalu didukung oleh orang yang ia bantu yang selalu diduakan oleh seorang anak yang merupakan anak Aris yang dimana juga di sini setiap usaha yang dilakukan akan terdampak positif kepada kehidupan dan mampu meningkatkan keuangan Aris di bulan April tahun 2022 dan jika kartu dekareot kita gabungkan dengan keuangan seorang Aris di sini menggambarkan Sosok seorang harus merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah, pantang menyerah, maju terus untuk menemukan keuangan yang lebih bagus lagi dengan biak berusaha, yang dimana di sini membuat keuangan jauh lebih meningkat yang selalu diduakan oleh seorang anak, serta di sini pintu rezeki seorang Aris akan semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini harus selalu diduakan oleh orang yang ia bantu, yang akan mampu membuat keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk kartu-kartu kartu pekerjaannya adalah. Six of One ataupun enam tongkat. Secara umumnya, Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan karir yang akan lebih bagus. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aris di bulan April tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, Seorang aris akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan yang dimana mana di sini akan mampu membuat kehidupan pekerjaan finansial jauh lebih bagus. Lagi di prediksi yang kedua dengan terbukanya pintu rezeki setiap usaha yang dilakukan oleh seorang aris akan berhasil maksimal sehingga di sini seorang aris mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan April tahun 2022 yang membuat kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang aris akan berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan finansial karir pekerjaan jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan keadaan pekerjaan seorang Aris akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022. Yang dimana di sini seorang Aris akan direkomendasikan menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran. Yang dimana yang merekomendasikannya adalah orang yang lebih tua, orang yang dekat dengan Aris sendiri serta di sini dengan bantuan masukan dari orang-orang sekitar, seorang Aris mampu menjalankan usaha yang berhasil maksimal, membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih meningkat lagi, dan doa dari orang-orang yang ia bantu akan membuat membuatkan kehidupan finansial Aris jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Carol kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Aris di sini menggambarkan sosok seorang Aris merupakan sosok seseorang yang maju terus, pantang mundur, tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah untuk mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan April tahun 2022. Sehingga di sini hasilnya akan memuaskan seorang Aris yang dimana di sini beberapa prediksi sudah dikatakan yang selalu disupport, didoakan oleh orang sekitar, didoakan oleh orang yang ia bantu, dan direkomendasikan oleh orang-orang terdekat. Aris sendiri, dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 5 of cup ataupun 5 piala secara umumnya 5 of cup itu diartikan berusaha melepas masa lalu dan melihat harapan yang masih ada, dan di sini menggambarkan untuk seorang Aries yang sedang single, di disini disarankan untuk melupakan masa lalu dan mulai menata kembali hidup yang baru, memulai menata kembali hubungan asmara yang baru dengan orang yang baru, serta melihat harapan yang ada untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan kepada seorang Aries yang sudah berpasangan, di disini disarankan melupakan masa lalu dan move on dari masa lalu, serta menatap masa depan bersama seorang pasangan, menata masa depan bersama seorang pasangan untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Sword Secara umumnya, Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Alice sendiri. Dan di sini menggambarkan, kepada seorang Alice yang single, disarankan untuk melupakan masa lalu dan melihat harapan yang baru, bersama orang yang baru untuk membuat hubungan asmara yang lebih bagus lagi, serta di sini kepada seorang Alice yang sudah berpasangan, mulailah menata masa depan bersama seorang pasangan yang ada saat ini, yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan, kepada hubungan asmara, yang Dimana Queen Oxford merupakan seorang pasangan yang selalu memberikan aura dan respon yang positif kepada Alice sendiri. Dan jika kartu kail kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Alice, di sini menggambarkan sosok seorang Alice merupakan sosok seseorang yang maju terus, pantang mundur untuk mendapatkan hubungan asmara di bulan April tahun. 2022 selalu diberikan support, diberikan masukan oleh orang terdekat, serta diberikan respon yang positif dari seorang pasangan, sehingga terciptalah hubungan asmara yang lebih bagus kepada Aris di bulan April tahun 2022. Untuk angka keberuntungan seorang Aris itu berada di angka 1, 16, 66, 65, dan 57. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aris di bulan April tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.